Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik-baik aja kan? Aduh, gue udah gak sabar bet ya buat ceritan ke kalian pengalaman staycation gue di hotel yang satu ini guys. Serius, ini hotel ter-ter-ter-ter-ter-ter semuanya lah pokoknya. Gila sih ini hotel abis staycation aja tuh nagih bet ya buat balik lagi, balik lagi, dan balik lagi. Yaudahlah lah gak usah banyak omong, langsung aja kita mulai videonya ya. Hari ini gue nyobain staycation di salah satu hotel yang paling most wanted di daerah Seminyak Ini hotel paling keren, paling kece, dan paling spektakuler lah pokoknya Namanya Double Six Luxury Hotel Seminyak Gue yakin sebagian besar dari lo pasti udah pernah denger nama hotel ini Awalnya sih gue tuh mau pesen di kamar yang full akses ya Tapi karena nih hotel laris banget Akhirnya kehabisan kan Ya akhirnya cuma dapat kamar di Deluxe Suite Tapi ya apa-apa. Namanya juga udah ngebet-bet kan ya Nah, untungnya gua pesennya tuh di aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Coba lihat tuh, dari harga 11,7 juta jadi tinggal 4 jutaan aja. Kokil! Diskonnya lebih dari separuh coba. Cuma tiket.com yang bisa ngasih diskonnya tuh gak logis kayak gini. Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan pakai voucher biar makin murah maksimal. Nih, gue kasih voucher diskon hotel buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com. Nih, kalau gue pakai vouchernya, gue langsung dapetin diskon tambahan 400.000 lagi. Wow, mantep banget kan? Apalagi kode promonya tuh udah bisa lo pakai dengan minimum pemesanan 300.000 aja. So, gak harus mahal kan buat staycation dan nyenengin diri sendiri.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 Di pojokan sebelah situ ada sofa yang panjang banget, jadi setting areanya tuh nggak berantakan dan bertebaran di mana-mana. Dan otomatis bagian tengah lobbynya tuh jadi kelihatan luas dan cakep, ya. Nah, abis foto KTP dan tanda tangan form, gue langsung dapetin keycard bedroomnya. Terus, gue juga dikasih beberapa voucher: ada voucher welcome drink yang bisa ditukerin ke pool bar, dan ada juga voucher diskon beberapa resto dan bar yang ada di hotel ini. Semuanya dimasukin ke amplop putih kayak gini, dan di dalamnya ada password WiFi-nya juga. Speed wifi-nya gue udah cobain ya dan kenceng gila. Tuh lihat aja sampai 77 Mbps. Gokil. Kamar gua ada di 315 dan lokasinya ada di lantai 3. Langsung masuk aja. Kuy. Nah, ini nih ada yang unik nih guys. Di ruangan bedroomnya itu agak beda ya menurut gua. Pas baru masuk itu langsung kamar mandi guys. Bukan lorong menuju kamar mandi ya, tapi ini langsung ada di dalam kamar mandinya. <laughs> di dalam situ ada bathtub dengan ukuran yang jumbo dan ada tray juga di atasnya. Buat lo yang mungkin mau berendam sambil minum, nyemil atau mungkin cuman sekedar main HP. Karena emang di situ juga dipasangin LCD TV ya. Jadi kebayangkan berendam di sini sambil nonton. Yang ada malah ketiduran ntar ya kan. <laughs> Untuk gantungnya ada 4 ditaruh di bawah TV ya. Nah di sebelahnya ada dua wastafel twin dan di tengahnya ada sofa. Nah di atas masing-masing wastafelnya ada sparkling water dan juga gelas yang dibungkus paper kayak gini buat berkumur. Gua suka banget sama countertop dari wastafelnya ini karena pakai one piece marble ya tanpa sambungan jadi keliatan bersih dan mahal gitu. Nah di sini semua amenitiesnya tuh pakai sistem refill botolan gini guys. Gua nggak tahu ini kenapa ya mungkin ada alasan buat go green jadi mengurangin sampah plastik gitu dan segala macam. Tapi menurut gua nih ya, kalau udah 5 star hotel kayak gini Berasa kayak kurang premium aja gitu experience-nya Kalau amenities-nya masih pakai refill kayak begini Karena biasanya berdasarkan pengalaman gua, Hotel-hotel yang masih pakai amenities refill kayak gini tuh mungkin bintang 3, bintang 4 ya Nah sedangkan untuk amenities yang lain tuh ditaruh di dalam box hitam ini guys Disitu lengkap tapi gua heran kenapa ditaruhnya di bawah stafel ya <laughs> Kan orang jadi susah nyarinya ya Gua aja nggak kelihatan lo awalnya, pas bolak-balik kamar mandi baru ngeh, eh ternyata amenitiesnya di sini. <laughs> terus di samping ada dua pintu yang pastinya itu menuju ke toilet dan juga shower room ya. untuk shower headnya di sini udah pake yang tipe rain shower. itu aja sih di kamar mandinya. dan buat ke bedroomnya dibisain sama pintu sliding kayak gini guys. wow. Dan pas baru masuk, di situ ada booking desk atau meja kerja, dan di atasnya ada banyak kertas-kertas promo dan menu-menu makanan yang bisa lo order dari dalam kamar. Di sampingnya ada dua lemari pakaian kembar yang di depannya dikasih cermin yang gede banget. Dan kalau lo buka, di situ ada gantungan baju, payung, sendal hotel, dan juga safety box. Dan kalau lu jalan lagi masuk ke dalam, posisi bednya tuh persis ada di tengah ruangan. Ukuran bednya king size, dan di atasnya udah ada empat bantal. Terus di depannya juga ada couch yang nyaman buat duduk. Tapi yang menarik ini nih guys. Jadi di bagian samping bednya, di situ ada banyak banget saklar lampu. Kalau lu pencet yang mood light ini, nuansa kamar lu bakalan langsung berubah total. <laughs> lampu yang ada di samping kanan kiri bednya tuh bakalan menyala dan berganti-ganti warna terus. Gokil ini cakep banget sih Sebenarnya cuma lighting gini doang ya Tapi bisa langsung kerasa berubah banget gitu atmosfer kamarnya Kok ya kepikiran gitu ya bikin kayak begini gitu <tuh> <tuh> BTW horde yang ini tuh semuanya nggak ada fungsinya ya guys Jadi cuma buat dekorasi aja Di depan bed di situ ada area living roomnya Dan coba lihat deh Di TV-nya langsung ada nama gua dong Padahal gue ini barusan masuk loh jadi TV-nya ini mungkin bisa langsung diprogram dari server kali ya. Jadi kayak otomatis nampilin nama orang yang didaftarin di situ. Badul banget berasa kayak Tony Stark dong gue. <laughs> di sampingnya TV di situ ada coffee and tea maker dan dua botol sparkling water. Terus di bawahnya kalau lu buka ada showcase pendingin yang ukurannya jumbo ya menurut gue. Jadi kalau lu mau belanja minuman banyak dan disimpan di sini bisa banget. Oh iya, di samping TV ada satu kursi yang unyubet ya. Yang pasti bakalan langsung menarik mata orang yang masuk ke kamar ini ya. <laughs> di depan TV ada sofa dengan tiga sitter dan bisa selanjuran juga kakinya. Dan yang menarik ini nih guys, coffee table yang ada di depannya. Jadi di atas itu ada papan catur kan? Terus gue iseng tarik-tarik mejanya. Dan ternyata di dalam situ bisa dibuka guys. Dan mejanya bisa ngesplit kayak gini di tengahnya. Gue nggak tahu ya, di dalamnya itu permainan apa. Kayaknya kalau lo mau main, mesti telepon ke FO gitu deh. Entar mungkin orang hotelnya yang bakal bawain bidak-bidak caturnya. Tapi nggak tahu lagi deh beneran kayak gitu, apa bukan gitu ya. Soalnya gue juga nggak nanya guys. Wah, cakep banget ya. Ini terlalu cakep men. Intinya, apa yang lo lihat di video ini tuh nggak bisa menggambarkan kalau lo datang langsung ke sini Gila sih, terlalu cakep. Gitu aja sih room di kamar gue. Dan pas sorenya gue baru inget kalau gue belum nukerin voucher yang tadi sama welcome drink yang ada di pool bar. Jadi cus langsung turun ke lobby lagi ya. Pool bar-nya ada persis di samping kolam renang dan gue dikasih pilihan ada 6. Namanya sih aneh-aneh ya. Karena gue kagak ngerti jadi yuk gue pilih random aja ya kan. Warnanya sih cakep ya. Oh ya, btw tenang aja ya, ini sama sekali nggak ada kandungan alkoholnya kok. Walaupun kalau dilihat-lihat bentuknya mirip kayak koktail gitu ya. <laughs> Pas gue cobain sih, yang orange-orange ini rasa mangga campur nanas campur jeruk gitu deh. asam asem, -asem segar gimana gitu. Nah kalau yang kuning ini gue cobain ada campuran santannya gitu guys, jadi agak creamy ya. Tapi memang asik sih guys, duduk-duduk di sini sambil dengerin musik, dipikir kolam sambil ngeliat sunset gitu kan ya. Gue juga sempat jalan-jalan di sekitar kolamnya ya dan sumpah ini cakep bener kolamnya sih. Sekarang kira-kira jam setengah pas banget nih. Ini waktu terbaik buat lo kalau lo mau nongkrong dan santai-santai di kolamnya. Sunsetnya udah mulai kelihatan dan pool poolnya ini jam tujuh udah ditutup ya. Jadi lo nggak bisa berenang di sini lebih dari jam tujuh malam untuk proses maintenance kolamnya. Tapi sore ini gue nggak renang dulu deh kayaknya. Mendingan besok aja deh karena udah nanggung ya jamnya. Gua malah sempat jalan-jalan ke depan hotelnya ya dan ternyata kalau sore tuh rame banget dan pas balik ke hotel tahu-tahu udah malam aja ya kan <laughs> dan beginilah penampakan hotelnya pas malam ya oh iya pas malamnya ada pengalaman yang menurut gua agak ganggu ya sebenarnya jadi persis di depan hotelnya tuh kan banyak kafe-kafe pinggir pantai yang biasanya digelar beanbag-beanbag warna-warni gitu guys tahu kan itu tuh kalau malam ada live musiknya guys. Dan suaranya tuh kenceng banget. Bahkan meskipun pintu balkon kamar gua itu udah ditutup rapet, suaranya tuh masih kedengaran jelas di dalam kamar. So kalau lo emang susah tidur kalau dengerin suara, pasti bakalan keganggu banget sih. Saran gua nih ya, lo bisa minta request buat kamar yang mungkin agak jauhan, atau mungkin lantainya agak ke atas gitu guys, supaya suaranya tuh nggak masuk ke kamar. Iya kan? Oke okay deh guys, gitu aja untuk hari ini ya. Dah capek gue. Tidur dulu ya Besok paginya gue sengaja bangun pagi buat jalan ke pantai Dan yes, cuma jalan berapa langkah aja dari hotel lo udah sampai ke pantai Seminyak Literally sedeket itu ya Kalau pagi udaranya tuh enak banget Cafe-cafe yang dipikir pantai itu masih pada belum buka Dan banyak orang-orang yang olahraga dan kumpul-kumpul di pantai juga Bahkan ada juga yang bangun pagi ke pantai buat bikin video TikTok ya. Tuh lihat tuh hotelnya, kalau dari pantai kelihatan cakep banget ya. Oh ya BTW di pantai itu ada spot khusus buat tamu-tamu hotel yang stay di sini. Jadi dikasih sunbed buat yang lebih suka rebahan di pinggir pantai. Nah, menurut gua paling enak tuh berendangnya jam segini nih. Pagi gini karena jam 7 poolnya udah dibuka lagi, guys. Jadi lo bisa berenang lebih puas karena nggak ada tamu lain di sini guys. Berasal lo yang punya semua kolam renangnya. Jadi kayak kolam renang private ya kan? <laughs> gua nggak tahu ya, tapi menurut gua bisa jadi ini adalah kolam renang terpanjang yang pernah gua cobain dan mungkin kolam renang terpanjang di Bali ya. Karena kolam renang ini panjangnya 120 meter guys. So far ini the best pool yang pernah gua cobain buat berenang sih. Kalau lu tanya ke gua alasannya kenapa, jujur gua sendiri gak tahu dan susah buat ngejelasinnya ya. Tapi kalau lu berenang di sini, lu pasti tahu maksud gua deh. Pokoknya enak aja gitu. Wajib banget buat cobain. Tapi jangan lama-lama berenang ya, karena kita harus ngejar breakfast. <laughs> Breakfastnya cuma sampai jam 11 loh. Jadi jangan sampai kebablasan ya. Tapi sebelumnya gua pengen ajak lo buat mampir ke lantai 2 dan masuk ke areal spa-nya. Katanya di sini spa tuh terkenal ya, tapi hari ini gua masuk ke sini bukan mau spa ya, cuman pengen kasih lihat ke kalian areal gymnya aja. Lo bebas buat pakai gymnya ini selama lo stay di sini. disini di sini lumayan banyak, tapi sayangnya di sini alat-alatnya tuh cuman cardio aja ya, jadi sama sekali gak ada alat buat angkat beban. Oke deh, sekarang kita langsung naik rooftopnya aja buat breakfast. Nah buat naik ke atas liftnya tuh khusus guys, harus naik lift kaca yang ini. Karena katanya gedungnya tuh gak nyambung gak staff hotelnya. Nama tempatnya tuh Double Six Rooftop Sunset Bar. Jadi kalau pagi dipake buat tempat breakfast, sedangkan kalau malam tempat ini tuh berubah jadi bar, guys. Bahkan lo bisa lihat di atas itu ada lampu diskonya ya. Katanya sih ini salah satu rooftop bar terbesar yang ada di Bali. Luasnya 1.700 meter persegi. Gila ya? Pantesan aja pas gua naik ke sini tempatnya tuh berasa kayak gede banget ya. Ada banyak banget seating area di sini, tapi sama waitersnya gue langsung diarahin yang ada di pojokan, jadi bisa langsung ngeliat ke arah pantai dan viewnya tuh cakep bener. Tuh, coba lihat deh, main poolnya aja dari sini tuh langsung kelihatan, guys. Nah, buat makanannya di sini tuh all you can eat buffet breakfast ya. Jadi, lo bisa ambil makanan apapun dan sebanyak apapun yang lo mau. Ada Indonesian, Western, Salad, Bakery, Pastry, Snacks, Drink, dan lain-lain. Super duper lengkap. Tapi entah kenapa, ya, pagi itu gue malah ambil nasi goreng, mie goreng, dan kerupuk. <laughs> oh ya, di sini tuh juga ada menu-menu ala card yang bisa lo pesen berapapun, lu mau. Jadi, kalau lu mau nambah juga boleh, kayak yang gue pesen ini namanya breakfast burger, dan kalau yang ini namanya egg benedict. Nah, kalau misalkan lu mau nambah lagi juga boleh gitu. Kalau rekomendasi dari gue sih, lu wajib banget cobain crossline-nya. Gila, di sini salah satu the best cross yang pernah gue cobain sih. Nggak kalah sama bakery yang ada di mall-mall guys. Oke deh, gitu aja buat cerita staycation gua hari ini ya. So, gimana menurut kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah ya. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan kasih lihat ke kalian. Jangan lupa subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!